Assalamualaikum. Saya Hendy Irawan, 32 tahun, asal dari Kediri. Saya lulusan SMA Negeri 2 Kediri, sarjana Teknik Informatika Telkom University dan magister Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung. Saya juga alumni Google Summer of Code 2015. Saya pertama kali waktu kuliah tahun 2015 awal, saya diminta oleh pembimbing saya, Dr. Aristi Jadi Prihatmanto untuk meneliti software Open Source Artificial Intelligence bernama OpenCock Nah saya bergabung dengan komunitasnya, saya tanya-tanya Moprek softwarenya, dan juga submit patch dan bug report dan uh, beberapa lama kemudian ternyata software OpenCock itu uh, organisasinya uh, diikutkan dalam Google Summer of Code 2015 Jadi pada saat uh, OpenCock itu ikut ke Google Summer of Code 2015, maka saya tanya ke mentornya, apa ide yang bisa saya jadikan proposal untuk berkontribusi. Nah, setelah diberikan, dibantu, maka saya menulis proposalnya dan saya submit dan alhamdulillah di accept sampai dikerjakan sampai completed. Yang paling sulitnya itu bisa dibilang selama Google Summer of Code itu saya mengerjakan sendiri gitu. Walaupun ada mentornya tapi semua dikerjakan online dan mereka jarak jauh, tapi saya harus memanajemen waktu, harus disiplin hmm. untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh mentor dan tidak ada yang membantu saya di sekitar saya secara langsung, tidak ada yang melototin gitu. Waktu itu saya ada kesulitan yang lumayan sulit dan saya tanya mentor, saya takutnya mentornya sibuk, tapi ternyata uh, mentornya malah memberikan jawaban yang lumayan panjang dan detail dan sangat membantu. Jadi saya senang uh, bisa uh, menyelesaikan masalah itu dan yang paling menyenangkan pada saat uh, uang ditransfer dari Google dan saldo saya bertambah lumayan banyak ya. <laughs> Jadi dari Google kan uh, mereka memberikan informasi kepada seluruh peserta negara dan universitas mana aja yang ikut. Dan waktu itu saya agak banyak prihatin sebenarnya bahwa ternyata tahun 2015 dari Indonesia hanya saya aja yang ikut. Dan kalau kita lihat negara Amerika uh, wajar sih ada 100 lebih yang ikut. Tapi ada juga negara yang menurut saya tidak terlalu jauh teknologinya dibandingkan Indonesia misalnya India, tapi mereka bisa mengirimkan lebih dari 300 mahasiswa ke Google Summer of Code Nah, dari situ uh, Besut Kode ini untuk Universitas adalah program bagi mahasiswa untuk mempersiapkan diri ke Google Summer of Code dan menurut saya itu bagus sekali Jadi, uh, saya lihat-lihat kan dari dulu ada berapa aja sih yang ikut dari tahun 2005 itu ada 15 mahasiswa dari Indonesia yang ikut, tapi sebagian besar itu ikut dari universitas luar. Jadi, walaupun mereka warga negara Indonesia, tapi sebenarnya oleh Google dihitung sebagai uh, peserta dari universitas luar. Teman-teman perlu memulai uh, ngasah bakat dan membangun reputasi dari sekarang di komunitas atau Project open source Misalnya seperti berkontribusi ke GitHub, Co-Share, ke, ke Wikipedia, atau ke OpenStreetMap atau apapun organisasi yang teman-teman uh, sukai. Karena pada saat uh, Google Summer of Code dibuka dan teman-teman mengirimkan proposal, maka reputasi pengalaman teman-teman yang bisa dilihat di uh, Open Source, GitHub, Stack Overflow dan lain-lain akan dilihat oleh mentor sebagai uh, penilaian. Gitu. Uh, proposal teman-teman. Jadi kalau hanya mulai pada saat itu baru mengumpulkan akan sudah terlambat waktunya udah mepet banget Ikut Google Summer of Code tiga bulan dan eh, selama itu ada eh, beberapa kali exam Di ke Universitas maka teman-teman akan mendapatkan komunitas teman-teman yang seumuran dengan kalian yang sehobi, yang bisa saling mensupport saling membantu, saling ngoprek open source bareng jadi itu fun, dan juga mendapatkan dukungan seminar dan lokakarya dari mentor di Besut Kode Universitas yang itu sangat membantu banget, jadi bisa diserap semua ilmunya Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh